Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Uh, senang sekali bisa bertemu dengan sebagian besar dari rekan media Post-Cam Blue pada kesempatan kita menyelenggarakan kegiatan secara hybrid. Ini kali pertama kita bisa tetap wajah kembali, walaupun sebelumnya pernah kita coba ya. Namun ada pada waktu itu peningkatan kasus positif kembali. Mudah-mudahan uh, ini bisa menjadikan satu praktek yang kita akan coba uh, lakukan dari waktu ke waktu. Uh, sebagai informasi bersama saya telah bergabung beberapa rekan yang akan juga memberikan update atas beberapa kegiatan yang tentunya dari sisi kami kami ingin berbagi dengan rekan-rekan rekan media. Uh, saya mungkin mengundang terlebih dahulu Pak Yuda apabila ada hal-hal terkait perkembangan perlindungan WNI yang perlu kita sama-sama dengarkan dan uh, komunikasikan ke publik. Silakan Pak Yuda. Terima kasih Bapak Jubir yang kami hormati. Pak Dijian IDP, Pak Dugas Tianto Jani, Pak rekan uh, Kemlu, dan juga tentunya teman-teman media. Izinkan uh, ada satu hal yang ingin kami update kepada teman-teman media terkait dengan penanganan kasus warga negara Indonesia yang ditembak di Texas. Jadi, sebagaimana sudah uh, disampaikan, baik oleh Kemlu dan juga melalui KJRI Houston, berbagai macam langkah telah kita lakukan, ya, baik untuk proses uh, monitoring penegakan hukum terhadap pelaku maupun juga untuk memfasilitasi pemulangan jenazah ke Indonesia. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh KJ Houston antara lain eh, Pak Konjen Houston telah bertemu dengan eh, Secretary of State di Austin eh, Texas dan juga kepada Kemlu AS melalui Office of Foreign Mission yang ada di Houston dan tentunya dengan aparat kepolisian Intinya adalah bagaimana kita melakukan percepatan penerbitan debt certificate. Karena penerbitan date certificate merupakan salah satu prasihat utama untuk proses repatriasi. Nah, setelah berbagai macam upaya sudah kita lakukan, Alhamdulillah kita mendapatkan indikasi bahwa date certificate akan segera dikeluarkan tanggal 14 Oktober ini dan setelah itu sekitar perlu satu minggu untuk proses pemulangan jenazah ke Indonesia. Family engagement juga sudah dilakukan oleh KEMLU dan juga oleh Kaja Houston Langsung. Kemarin malam kita sudah melakukan video call Pak Konjen Langsung yang berhubung dengan keluarga yang ada di Semarang untuk menyampaikan proses perkembangan penanganan yang ada di Houston Amerika Serikat. Kita doakan mudah-mudahan proses pemulangan jenazah nanti dapat berjalan dengan lancar. Demikian, terima kasih Bapak. Baik. <tuh>, terima kasih Mas Yuda. Silakan Pak Anto dan Pak Luki saya akan memulai. Gak usah berulang. Terima kasih Pak Dubes Teguh Faisal. Teman-teman sekalian, saya dari Anto Arsono, Direktur Amerika II Amerika Selatan dan Karibia, uh, ingin menyampaikan informasi terkait rencana penyelenggaraan Indonesia. Latin American the Caribbean Business Forum. Jadi di tengah-tengah situasi yang memang masih tidak menentu, Kementerian Luar Negeri, di Dijen Amerop, terus melaksanakan kegiatan diplomasi ekonomi uh, untuk memfasilitasi uh, para pengusaha eksportir Indonesia melakukan uh, pertemuan dengan mitranya di wilayah Amerika Latin dan Karibia. Jadi, kegiatan Inalak Business Forum ini merupakan flexi program uh, Kementerian Luar Negeri, dan dari kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan volume perdagangan Indonesia dengan Amerika Latin dan Karibia, juga untuk menarik investor dari Amerika Latin Karibia, serta juga untuk uh, mengatasi hambatan-hambatan perdagangan yang ada selama ini. Jadi kegiatan Inalat Bisnis Forum ini merupakan uh, salah satu upaya terobosan dari Kementerian Luar Negeri untuk mendekatkan uh, Indonesia dengan dalam konteks ekonomi dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Meskipun secara geografis jauh dan wilayah Amerika Latin dan Karibia ini masih dalam kategori pasar non-tradisional, tapi paling tidak... Uh, Dijen Amerok, Kementerian Lonegri sudah memulai inisiasi kegiatan Inalak ini sejak tahun 2019 jadi uh, kegiatan tahun ini yang insya Allah akan dilakukan di JHL Solitaire Hotel tanggal 17-18 Oktober akan mengundang pemangku kepentingan pengusaha baik dari Indonesia dan dari Amerika Latin dan Karibia di samping itu, kami juga akan mengundang KL- KL terkait dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, dan UKM, juga eh, dari Kementerian Investasi (BKPM), juga eh, para pejabat dari Kadin. Nah, ini yang diharapkan dari inalak ini: konkret, deliverables antara lain adanya kesepakatan bisnis antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Amerika Latin. Jadi kegiatan akan ada dua, e, akan dilakukan dua hari, e, dimulai dengan opening e, reception tanggal 17 malam, kemudian tanggal 7, 18 paginya akan ada panel discussion dan B2B meeting serta business pitching. Dan kegiatan diakhiri nanti e, pada tanggal 18 sore, After lunch akan ada press briefing dari Bapak Dirjen Amirop untuk menjelaskan mengenai capaian-capaian Inalat pada tahun ini. Uh, nanti Insyaallah pada tanggal 18 kita teman-teman uh, wartawan kami juga akan undang untuk menghadiri press briefing Bapak Dirjen Amirop terkait hasil-hasil dari Inalat. Saya rasa itu Pak yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Diranto. Silakan Pak Dir. Terima kasih Pak Dirjen, eh, Pak Stausus, teman-teman wartawan sekalian. Eh, saya eh, Winardi Hanafi Luki eh, dari Direktorat eh, Eropa II. Tadi Pak Daryanto sudah menyampaikan mengenai rencana eh, inilah itu Amerika eh, Latin eh, Business Forum. Kalau dari kami rencana akan menyelenggarakan eh, Inase. INASA itu singkatan dari Indonesia Central and Eastern Europe Business Forum uh, jadi ini lebih ke Eropa Timur dan Eropa Tengah yang merupakan pasar non, non tradisional uh, kita rencana ini akan kita adakan tanggal 19 uh, Oktober uh, bertempat di uh, Hotel Episode di uh, Sepong juga uh, sebenarnya ini uh, kegiatan ini uh, juga memanfaatkan kehadiran para peserta untuk uh, trade expo uh, Indonesia ya yang pembukanya memang hari yang sama tanggal uh, tanggal 19 jadi kita memanfaatkan juga uh, networking yang ada di uh, TAI tema kita untuk kali ini ini, ini merupakan uh, penyelenggaraan yang kedua dari Inasnya sebelumnya juga sama tahun uh, lalu uh, bulan Oktober. Karena bulan Oktober juga temanya untuk kali ini adalah connecting uh, bisnis, jadi kita uh, apa pakai tagline yang uh, praktis dan uh, pragmatis saja. Tujuan forumnya tentu saja tadi hampir sama juga dengan penaraf uh, untuk apa merupakan salah satu perwujudan dari uh, diplomasi ekonomi kita di tengah di tengah uh, situasi geopolitik dan geoekonomi saat ini. Jadi kita mencari tadi apa sumber-sumber atau mitra-mitra pelaku usaha alternatif. Uh, yang uh, non-traditional sebagai antep uh, market yang mesti kita lebih uh, ekspor ya uh, uh, potensinya rencana nanti forum ini juga akan dihadiri oleh para pelaku uh, usaha uh, termasuk juga UMKM pelaku usaha dari kawasan Eropa Timur dan Eropa Tengah, juga ada perwakilan negara dari kawasan uh, Eropa Timur dan Eropa Tengah di Indonesia tamu undangan lainnya juga sama tadi kementerian dan lembaga terkait serta asosiasi-asosiasi uh, bisnis untuk, untuk apa eh, format acaranya ini akan hibrid akan hibrid lalu eh, kalau dari rundown sih nanti yang utamanya akan dilakukan penandatanganan beberapa eh, kesepakatan bisnis ya lalu juga ada bisnis pitching lalu ada bisnis eh, matching untuk bisnis pitching kita rencana akan mendatangkan tiga wakil eh, dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang banyak pertanyaan mengenai ini dari dari negara-negara kawasan lalu juga dari Gapki ya uh, asosiasi minyak kelapa sawit di mana uh, di sana kan pasarnya besar juga atau di, di kawasan eropa timur eropa tengah juga dari PT Ban Gajah Tunggal yang memang berencana akan ekspansi ke kawasan tersebut untuk uh, untuk bisnis matching rencananya juga kita akan memanfaatkan uh, digital platform Ina Access yang sudah kita bangun dari apa dari e, Kementerian Luar Negeri ini merupakan salah satu platform yang memang saat ini sangat e, relevan ya. jadi di mana diberikan kemudahan buat para pelaku usaha untuk saling berinteraksi secara langsung jadi silahkan nanti teman-teman cek saja di situsnya e, kina .com. Di sana juga ada informasi lebih lanjut mengenai Inalak dan e, akses itu saja mungkin Pak e, Dijan terima kasih Uh, dari para narasumber adakah hal-hal um, yang ingin disampaikan? Apabila tidak ada, um, kami ingin mengucapkan terima kasih uh, kepada teman-teman yang telah hadir secara fisik di uh, Gedung Nusantara dan yang sudah berpartisipasi uh, secara online. Uh, tentunya dan harapan kami adalah apa yang diperoleh dari para narasumber pada kesempatan ini dapat benar-benar dimanfaatkan Uh, untuk uh, bahan penulisan, karena saya yakin para narasumber yang ada di sini, hal-hal uh, yang ditunggu itu adalah membaca karya dari teman-teman sekalian. Oleh karena itu, uh, terima kasih banyak teman-teman atas kehadiran. Uh, salam sehat dan sampai jumpa pada kesempatan yang dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.